Jadi, lupa rapi, sobat lindinger, tidak tinggal ini. Abang satu ini, baru hari ini, itu mencoba tinggal dan sepertinya eh, cocok rasanya, aromanya. Tinggal, yes.